Memahami untuk membasmi korupsi di desa, apa yang dimaksud dengan korupsi? Hmm, mungkin selama ini kita pernah mendengar oknum kades memotong BLT dana desa, atau ada oknum kades tidak mengerjakan proyek atau kegiatan fiktif. Hmm, apa itu saja? Yang dinamakan korupsi Mari kita simak Ayo kita pelajari sama-sama Materi ini akan membantu sahabat-sahabat dalam menyusun laporan dugaan tindak pidana korupsi di desa dilengkapi dengan penggunaan pasalnya Menurut perspektif hukum Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut Yang pertama, kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3 Yang kedua, suap penyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf A Pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf D. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, pasal 10 huruf C. Yang keempat, pemerasan. Pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf G, pasal 12 huruf H. Yang kelima, perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, pasal 12 huruf I Yang ketujuh, gratifikasi, pasal 12 B, junto pasal 12 C Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah kita jelaskan ini, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana itu tertuang dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri 1. merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi pasal 21. 2. tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pasal 22 junto pasal 28. 3. bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka pasal 22 junto pasal 29. Empat saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Pasal 22 Junto Pasal 35 Kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Pasal 22 Junto Pasal 36 Enam, saksi membuka identitas pelapor. Pasal 24 Junto Pasal 31 Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga korupsi di desa dibasmi sampai ke akarnya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh